Ya, jadi untuk uh, pelaku penganiayaan uh, kami amankan di Polres uh, Pasuruan semalam setelah uh, kami melakukan uh, pertemuan dengan pihak keluarga baik itu keluarga pelaku maupun keluarga korban. Jadi kami sepakat untuk prosesnya uh, kami lengkapi dulu uh, pemeriksaannya sebagaimana uh, proses uh, dalam sistem peradilan anak. Untuk pelaku yang kami amankan ada empat orang. Untuk motif sendiri apa dan perundungan seperti? Ya, jadi untuk motifnya perundungan tersebut dikarenakan korban ini bergabung ke dalam, uh, sebenarnya korban dan pelaku ini sama-sama kenal, sama-sama teman, cuman korban ini uh, tidak aktif dalam grup, diajak bergaul, sering menolak sehingga menimbulkan sakit hati dari uh, para pelaku sehingga uh, melakukan perbuatan tersebut. Sakit hati ini ya? Iya. Yeah. Untuk video videonya masih kami dalami apakah dari pihak pelaku atau bukan? karena uh, pemeriksaannya masih belum maksimal juga karena semalam juga situasi uh, para pelaku juga sudah kelelahan karena ini uh, pelaku ini juga masih golong oleh anak-anak uh, di bawah umur sehingga kami memikirkan kondisi psikis dan kondisi kesehatannya juga